Oke, wes nang ndi? Mau? Iya. ngomahmu Gorong ya. dasar si artis kita si artis san si si ini jangan ya ya Allah Hmm. tolong puluh telur. Tolong telung, telung bu, tolong, tolong ini In In <tuk> ini anak bojo <tuk> istri dua, <tuk> <tuk> <tuk> istri dua, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nggak pilih kembali, oh, <laughs> nggak di oh, anak suka, napilan, geto, malah anak anak pak guru mau buat saktuin, teh, tidak Nah, ayam. Loh. Kenapa kayak itu? Jorong arit gitu. Anu Oke, bosnya ndane rancane Mau? Oh, <laughs> <tuk> ya Gorong ya. Entar bareng itu yang di Lawang itu bosnya itu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> pintu oh, oh, pintu <tuk> yang inceng -inceng. <tuk> <tuk> itu yang punya rumahnya itu nenek moyang hehehe <tuk>